oke okay guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap kita doakan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat agar kita bisa melewati setiap permasalahan hidup yang ada hari ini oke okay, hari ini kita pengen ngebahas ya beberapa aplikasi pinjol yang hari ini juga mungkin sedang kalian gunakan dan kita pengen ngebahas tuntas tentang banyaknya pertanyaan yang hari ini masuk ke kita Mungkin terkait tentang debt collector lapangan Atau mungkin apakah aplikasi pinjol ini seberdata atau tidak Dan apakah aplikasi pinjol ini sudah legal OJK atau tidak Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita itu terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sedang banyak dan marak digunakan masyarakat Indonesia Oke hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjol yang mungkin masih telat bayar ya atau mungkin terancam gagal bayar dan mungkin salah satunya adalah aplikasi pinjol yang juga kalian gunakan Oke hari ini kita pengen nunjukin dulu untuk di aplikasi pinjam yuk ada yang pakai aplikasi pinjam yuk ini Nah kita pengen tunjukin ini dulu Oke okay, yuk ini dia aplikasi pinjam yuk ya dan sekarang sudah jatuh tempo dengan total tagihan sebesar 400.000 rupiah Ya kan ya nggak terlalu banyak sih untuk di aplikasi ini ya kan dan kalian bisa melihat tanggal jatuh temponya itu kemarin Di tanggal 3 di bulan 1 tahun 2020 dan sekarang sudah tahun 2022 ya kan dan apakah aplikasi pinjam yuk ini sudah legal OJK atau tidak ya? Itu pertanyaan yang banyak juga masuk ke kita. Jawabannya sudah legal OJK. Dan apakah aplikasi pinjam yuk melakukan penyebaran data bang ketika kita telat bayar atau mungkin gagal bayar? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan. Semua aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Apakah aplikasi pinjam yuk ini punya debt collector lapangan? Jawabannya belum ada, masih aman. Jadi, kita masih punya kesempatan untuk uh, mengumpulkan uang ya, untuk bisa membayar semua hutang-hutang yang ada hari ini itu untuk di aplikasi pinjam oh ya mungkin banyak yang bertanya ini kemarin bang mm, pinjamannya di awal berapa ya lalu saya nggak salah sih itu sekitar ratus ribu rupiah dan sekarang sudah menjadi kelipatan ratus ribu rupiah totalnya dan apakah itu direstui OJK atau tidak jawabannya iya jadi untuk hari ini Total jumlah denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal untuk semua aplikasi pinjol legal OJK berbeda dengan aplikasi pinjol ilegal ya kalau yang ilegal itu kemungkinan kalau kita pinjam di awalnya tadi 200 bisa jadi 3 juta 8 juta 10 juta ya kan gak ada um, apa ya batas akhir dari uh, biaya denda dan bunganya kalau untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Bunga dan dendanya itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Oke itu untuk di aplikasi pinjam yuk Sekarang kita pengen lanjut untuk di aplikasi Ada pundi Ada yang pakai ya aplikasi ada di Nah ini akan kita bahas pada video kali ini ya guys Oke Dan kita pengen lihat dulu ya Pinjaman kita ya kan Oke dan kita pengen klik dulu pinjaman saya disitu telah menunggak ya kan ratus ribu rupiah kita pengen cek dulu Oke disitu ratus ribu rupiah ya kan dan ini belum lunas dengan jumlah pengembalian menjadi 1 juta ratus ribu rupiah jadi ini kalian bisa melihat ya jumlah pinjamannya itu rp rupiah dan sekarang menjadi Rp1.600.000. Jadi sudah ada kelipatan ya kan, penambahan sejumlah pinjaman pokok di awal. Ini direstui oleh OJK ya kan? Dan apakah aplikasi eh, adapun ini sudah legal OJK? Jawabannya iya, sudah legal OJK. Dan apakah mereka memiliki debt collector lapangan atau tidak bang Itu pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita Untuk sampai saat ini aplikasi Adapundi belum memiliki debt collector lapangan Ya kan dan apakah mereka menyebarkan data? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol legal OJK. Jika ada kalian yang mendapatkan pengalaman ataupun mungkin perlakuan uh, dari beberapa aplikasi pinjol legal OJK yang melakukan penyebaran data, kalian bisa segera laporkan kepada OJK, AFPI, dan pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Jadi sudah cukup jelas untuk di aplikasi ada pundi dan kalian bisa melihat tanggal jatuh temponya itu kemarin di tanggal 20 di bulan 11 tahun 2019 dan mudah-mudahan kita diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki ya kan sehingga kita bisa melunasi semua hutang-hutang yang ada hari ini Oke lanjut untuk di aplikasi selanjutnya mungkin ada yang kepo pengen tahu di aplikasi apa lagi ya pinjam yuk terus untuk di aplikasi Oke sekarang untuk di aplikasi kredit pintar kemarin banyak ya banget yang request tentang aplikasi kredit pintar ini dia aplikasi kredit pintar ya kita pengen masuk dulu login ya kan Nah di situ limitnya sudah nol ya, karena memang kita sudah ada hutang di aplikasi kredit pintar ini, dan aku pengen nunjukin dulu tagihannya. Ini dia, di situ sudah total ada tagihannya itu sebesar satu juta terlambat 365 hari, dengan denda jatuh tempo itu sebesar empat ratus Sebenarnya saya ini udah lebih dari 365 hari. Dan kita pengen cek detailnya dulu, ya kan? Di situ kalian bisa melihat jumlah cicilannya itu tujuh ratus ribu rupiah, dan denda keterlambatan pembayarannya itu sebesar empat ratus ribu. Jadi kita kepo ya pengen tahu ini kemarin kalau nggak salah pinjamannya 600000 ditambah biaya admin ini tuh segala macam Kalau kita kemarin pembayarannya bagus itu tertotal menjadi Rp702.000 Jadi hari ini kan sudah terlambat ya lebih dari 365 hari Dengan denda keterlambatan pembayarannya itu sebesar Rp498.000 Itu untuk detail pinjamannya Oke kita pengen cek dulu lagi dia ini Oke di pembayaran pertama itu seharusnya delapan 568000 dan di pembayaran yang kedua itu seharusnya Rp631.650. Jatuh temponya kalian bisa melihat 23 Desember 2019. Oke apakah aplikasi kredit pintar sudah legal OJK atau belum? Oke untuk di aplikasi kredit pintar mereka sudah legal OJK. Itu yang pertama ya kan? Dan yang kedua apakah aplikasi kredit pintar melakukan penyebaran data Jawabannya tidak Dan itu tidak boleh dilakukan oleh semua aplikasi pinjol yang masih berlabel OJK Dengan memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Jadi dua permasalahan sudah terjawab Dan apakah aplikasi kredit pintar memiliki debt kolektor lapangan Nah ini yang paling banyak dikhawatirkan dari subscriber kita hari ini. Jawabannya sudah tapi hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Tidak untuk di semua daerah Indonesia. Jadi yang hari ini yang banyak melaporkan uh, bahwasannya sudah pernah bertemu dengan debt collector dari aplikasi pinjol kredit pintar ini. Hanya untuk wilayah sekitaran Jakarta doang. Ya, jadi untuk di luar daerah Jakarta Hari ini belum ditemukan laporan bahwasannya aplikasi kredit pintar Memiliki debt kolektor lapangan Jadi kita masih punya kesempatan untuk ngumpulin uang Dan bisa membayar semua utang-utang Yaitu harapan kita semua hari ini ya kawan-kawan Oke jadi tiga aplikasi pinjol ini mungkin bisa ya memberikan edukasi kepada kita semua ya Agar untuk stop gali lobang tutup lobang ya karena deretan hutang yang hari ini sudah membuat kita pusing Sudah pasti menyita hati dan perasaan kita hari ini sudah pasti memecah konsentrasi dan yang pastinya Membuat kita galau ya kawan-kawan ya Dan aku pengen mengingatkan kalian Agar untuk tetap tenang Tidak panik berlebihan Dan tidak melakukan tindakan negatif apapun Hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan kita semua sukses dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh